Selamat datang di program Challenge WD Konsisten dengan menggunakan saldo 1.000 sen. Untuk ikut dalam program Challenge ini, semua calon peserta wajib memahami visi dan misi trading pool community. TPC adalah singkatan dari trading pool community, yaitu sebuah komunitas trader atau tempat berkumpulnya para trader untuk melakukan proses belajar-mengajar, serta berlatih untuk bisa disiplin dan konsisten dalam menerapkan Formula 4M sehingga bisa melakukan trading for living. Adapun visi TPC yaitu membentuk sebuah komunitas trading for living yang terbesar di Indonesia. Misi TPC adalah membentuk mental dan karakter seluruh anggotanya untuk menjadi trader yang baik dan benar sehingga visi trading for living bisa terwujud dengan baik. Untuk merealisasikan visi dan misi maka TPC membuat program challenge agar anggotanya dapat melakukan WD Profit secara konsisten. Adapun manfaat dari challenge WD konsisten ini adalah sebagai berikut. Pertama, pendaftaran gratis. Kedua, peserta hanya menghubungkan IDMT 4-nya dan melakukan trading seperti biasanya. Ketiga, peserta otomatis akan terlatih untuk disiplin menerapkan trading plan dan MM yang bijak. Keempat, peserta akan terbiasa dalam membuat portofolio yang baik. Kelima, peserta berkesempatan memperoleh hadiah serta modal trading minimal 100 ribu dolar di akun standar. Keenam, peserta sudah mempunyai tujuan hidup yang jelas, impian yang jelas serta harapan yang jelas ketimbang trading di luar dari program ini. Adapun syarat untuk mengikuti challenge Seribu sen ini adalah sebagai berikut. Pertama, gratis biaya pendaftaran. Kedua, Calon peserta wajib membuat akun MT4 atau MT5 yang baru melalui link IB Panitia yang tertera di website TPC. Ketiga, Calon peserta wajib melakukan deposit seribu sen di akun MT4 atau MT5 yang terdaftar. Keempat, Calon peserta wajib membuat signal MK5 untuk kepentingan penilaian Panitia. Kelima, Calon peserta wajib mengisi formulir challenge melalui website. Keenam, Calon peserta dinyatakan sah mengikuti challenge jika nama dan ID MetaThread sudah terdaftar. Ketujuh, calon peserta tidak boleh melakukan transaksi jika data peserta belum diupdate oleh panitia. Berikut ini adalah ketentuan atau aturan yang berlaku dalam mengikuti challenge WD konsisten. Pertama, bebas menggunakan lot size sesuai dengan manajemen lot peserta. Kedua, bebas memilih pair sesuai kebiasaan peserta. Ketiga, bebas melakukan transaksi kapan saja tanpa batasan waktu. Keempat, maksimal DD atau drawdown adalah 50% jika lebih maka dinyatakan gugur. Kelima, target profit minimal 1000 sen atau lebih untuk melakukan WD. Keenam, boleh melakukan WD lebih dari 1000 sen untuk mendapatkan satu poin. Ketujuh, WD yang kurang dari 1000 sen tidak mendapatkan poin. Kedelapan, saldo awal untuk melanjutkan transaksi berikutnya adalah seribu sen dan tidak boleh lebih. Kesembilan, wajib melakukan konfirmasi WD agar panitia bisa melakukan update data perolehan poin. Kesepuluh, jangan melakukan transaksi jika data belum diupdate oleh panitia. ke Kesebelas, peserta yang gugur otomatis poinnya ikut hangus. Kedua belas, poin yang terkumpul bisa ditukar dengan hadiah kapan saja tanpa batas waktu. Di bawah ini adalah jumlah poin yang bisa ditukar kapan saja Anda mau tanpa batas waktu. Jika poin sudah terkumpul 10 poin, maka peserta dapat menukarnya dengan satu buah HP Samsung. Terkumpul 15 poin boleh ditukar dengan satu buah HP iPhone Pro. Terkumpul 17 poin boleh ditukar dengan satu buah laptop game seharga 80 jutaan. Dan jika terkumpul 19 poin boleh ditukar dengan satu buah motor Mio ditambah satu buah laptop dan satu buah HP iPhone Pro. Jika terkumpul 20 poin maka bisa ditukar dengan satu buah motor Nmax ditambah satu buah laptop dan satu buah HP iPhone Pro. Jika terkumpul 22 poin maka bisa ditukar dengan satu buah mobil Brio ditambah satu buah motor Nmax dan satu buah laptop. Jika sudah mencapai 23 poin maka peserta boleh menukarnya dengan satu buah mobil Fortuner ditambah satu buah motor Nmax dan satu buah laptop. Kemudian jika terkumpul 25 poin maka peserta berhasil mendapatkan satu buah rumah mewah ditambah satu buah mobil Fortuner ditambah satu buah motor Nmax dan satu buah laptop. Untuk peserta yang berhasil mengumpulkan 25 poin, panitia akan memberi modal trading sebesar 100 ribu dolar di akun standar, di mana bagi hasilnya adalah 70% untuk trader dan 30% untuk panitia. Demikianlah informasi tentang syarat dan ketentuan mengikuti challenge WD Konsisten ini. Jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman trader, supaya mereka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dan modal trading agar bisa trading for living. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video informasi terbaru dari Trading Pool Community. Salam WD Konsisten!